Perawatan burung murai batu, termasuk perawatan yang tidak mudah Tidak jarang yang mengeluh burung murai yang dipeliharanya gampang jatuh sakit Nah, bagi anda yang ingin merawat burung murai batu, dapat mengikuti tips berikut ini 1. Melakukan pengembunan burung Istilah lainnya adalah mengangin-anginkan burung pada pagi hari Sebelum dimandikan, burung ini diangin-anginkan dengan cara diletakkan di luar rumah. Tujuannya agar burung dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Anda dapat melakukan proses ini sekitar 30 menit. 2. Memandikan burung Setelah diangin-anginkan, Anda dapat memandikan burung dengan cara disemprot atau dimandikan dalam kurungan. Burung murai yang bersih akan kebal terhadap penyakit. Tiga, Memberikan makan tepat waktu. Setelah dimandikan, waktunya burung untuk diberi sarapan. Anda dapat memberikan jangkrik sebagai pakannya. Berikan porsi makan yang sesuai, misalnya sebanyak lima ekor jangkrik. 4. Menjemur burung. Proses merawat burung murai berikutnya adalah dengan menjemurnya. Lakukan proses penjemuran ini sekitar satu jam. Penting juga diketahui agar saat dijemur burung murai tidak melihat burung murai lainnya. Lima. Burung diangin-anginkan kembali. Setelah dijemur, burung murai ini perlu kembali diangin-anginkan sekitar 10 menit saja. 6. Pemasteran Burung Waktu terbaik untuk memasterkan burung adalah sekitar pukul 10 pagi hingga 4 sore. Sebab di waktu tersebut, burung murai lebih mudah untuk menangkap suara masteran burung. Anda dapat melakukan pemasteran ini kira-kira dalam 15 menit. 7. Membuat lingkungan burung seperti di habitat asli Burung murai bisa lebih cepat gacor jika berada di lingkungan seperti habitat aslinya. Anda bisa meletakkan ranting di sangkar serta sering menggantung sangkar di pohon. Ini dapat membantu burung agar kerasan dan cepat gacor Demikianlah cara merawat burung murai yang benar Yang penting diingat saat Anda merawat burung murai ini Terdapat empat proses penting yang tidak boleh terlewatkan Keempat proses tersebut adalah melakukan pengembunan, memandikan, dan menimur burung Serta memberikan multivitamin burung yang mencukupi dengan begitu, burung murai tersebut menjadi sehat, kuat, cepat gacor, dan tidak gampang sakit.